Anak-anakku, kali ini Pak Guru akan menjelaskan isi dari e-learning yang telah kita buka tadi Caranya kita klik web browser, kemudian kita masuk ke aplikasi e-learning Madrasah FTS 5 Serang Di aplikasi ini ada beberapa menu ada, atau beberapa tombol Yang pertama forum, kemudian yang kedua kelas online Kalender, tugas kelas, notifikasi profil Anda, guru online, siswa online, dan kemudian tombol log out. Untuk yang pertama, kita klik profil Anda. Nah, di sini silakan kalian perhatikan informasi kalian. Informasi ini berisikan nama lengkap kalian, kemudian Nisan kemudian gender, Kemudian tempat tanggal lahir. Pastikan semua data pribadi ini benar. Apabila ada kesalahan, silahkan kalian tanyakan kepada admin madrasah MTS Negeri 5 Serang. Dan apabila akan kalian ubah, silahkan klik tombol profile. Kemudian kalian ubah isinya di sini. Nissan Nama Anda, kemudian gendernya apa, kemudian tempat, tempat tanggal lahirnya apa, dan kemudian klik simpan perubahan. Dan apabila kalian ingin merubah password, silakan kalian klik perbaharui password. Akan tetapi, Pak Syukur sarankan, tidak usah mengganti password ini lagi, karena apabila kalian ganti dan kemudian kalian lupa, maka kalian tidak akan bisa masuk kembali ke dalam website e-learning. Sekian untuk perjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.